Al-Quran adalah petunjuk bagi siapapun yang mengimaninya, yang dipercaya bisa membawa cahaya terang bagi kehidupan alam. Menurut unit percetakan Al-Quran Kementerian Agama tahun 2021, kebutuhan Al-Quran setiap tahun mencapai 5 juta eksemplar, dan pemerintah hanya mampu memenuhi satu juta eksemplar tiap tahunnya. Sehingga masih banyak sekali saudara muslim kita di tanah air ini yang membutuhkan Al-Quran Saya Hilmi Firdausi mengajak semua untuk berwakaf Al-Quran melalui BWA Yuk kita ambil peluang terbaik ini Insya Allah tiap huruf yang mereka baca akan menjadi pahala jariah yang akan terus mengalir kebaikannya untuk kita semua